serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Ada unggahan spesial membanggakan sekali para sahabat ya, Alhamdulillah beberapa hari ini nama Lesti, trending di Twitter persahabat, ya kembali hari ini juga sudah masuk trending di Twitter, trending 1 Masya Allah, mudah-mudahan selalu membawa berkah tentunya membawa kebahagiaan untuk banyak orang, amin info ini kita dapatkan dari akun Teddy Ilal Kejora, persahabat, ya simak di kalimat caption yang dituliskan Bilangnya pada nggak suka Bosen berita ini mulu Tapi yang naikin namanya ya mereka sendiri Terus gimana coba Beritanya suruh turun Tapi tetap disebut-sebut banyak orang Leslar Emang selalu menjadi sorotan Dan tunggu persahabat yang mudah-mudahan Idola kita selalu menjadi kebanggaan Kita semuanya Amin dan di postingan ini pemersahabat sahabat tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun instagram Istia Chin mengatakan di kolom komentar, Aku mau nanya, Min, emang kalau nama Lesti di Twitter naik, apa itu ada keuntungan sendiri buat Lesti? Maksudnya ada nominal rupiah atau dolarnya? Nanya soalnya aku nggak main Twitter, tentu. Wow. <laughs> mudah-mudahan persahabatnya ya. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan Leslar ini membawa berkah untuk banyak orang. Dan selanjutnya persahabat vitamin bahagia di pagi hari ini juga kita dapatkan dari Ayah kejora. Kita lihat di laman akun Instagram Ayah Kejora Setengah jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan momen video call bareng BBL Aduh, pagi-pagi sudah video call bareng cucu ya Masya Allah, ketawa bahagia keduanya Perhatikan ekspresi dari BBL ini tersenyum melihat Ayah Kejora Dan Ayah Kejora pun ikut tertawa bahagia melihat BBL Masya Allah melihat postingan ini kita merasa bangga, Alhamdulillah persahabat ya keluarga Leslar Tentunya sehat, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Disemang juga di kalimat gadsen yang dituliskan Pagi-pagi udah video call sama abang ganteng Masya Allah banget ya abang ganteng kata ya ke masyaAllah Masya Allah luar biasa komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat, ada tanggapan dari Om Kevin Firmasya mengatakan Abang al pagi-pagi udah naikin imun sehat terus ya sayang wah wow, Masya Allah banget ya pagi-pagi Abang al katanya sudah naikin imun kita semua Masya Allah, tentunya kita bahagia melihat senyum dari BBL mudah-mudahan selalu sehat selalu membanggakan dan menjadi anak yang sholeh Amin ya Robbal 'alamin. Dan berikutnya, persahabat, ada info juga nih dari Pub Dance, ya, dalam akun Instagram pribadinya. Pap Dance ini mengunggah video rendang buatan dari Ibu Rosmala Dewi. Persahabat, ya, ini asli buatan langsung dari Ibu Rosmala Dewi, dan disimak di kalimat info caption yang dituliskan: 'Ayo, buruan order rendang Ibu Ros buat buka puasa dan makan sahur.' Hubungi WA Ibu Rostu, persahabat ya. Nomor WA-nya sudah tercantum di Unggahan dance Yuk, sama-sama kita order nih untuk rendang. Ini asli loh, buatan ibu dari Papa Rizky Bilar. Masya Allah, semoga berkah. Semoga lancar usahanya. Dan kita tentunya patut bangga ya. Mudah-mudahan... Selalu banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Wilar tentunya Dan kita juga sahabat pasti masih menunggu cirukan vitamin terbaru dan kabar baik berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik